Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di video ini mungkin saya ingin sharing cara setup uh, dan instalasi koneksi wireless antara modul CNC controller ini uh, dengan komputer. Kan biasanya digunakan kabel USB ya. Jadi nanti kalau uh, wirelessnya sudah tersetup, uh, kabel USB-nya enggak uh, dipakai lagi. Uh, koneksi wireless yang akan saya gunakan adalah WiFi. Nah, karena modul WiFi ini sudah banyak di pasaran dan harganya cukup ekonomis nah ini salah satunya nah ini adalah modul ESP01 ini adalah modul WiFi dengan interface serial nah ini ini sudah sediakan soket serial ini tandanya ada TX RX. ini menandakan bahwa koneksinya serial sehingga nanti dengan mudah kan kita konektan ke CNC Shield ya. CNC Shield ini kan sudah tersedia interface serial ya, yang di sini nah, nanti di sisi laptopnya pun kita akan gunakan modul yang sama ini sama persis modulnya Interface-nya serial juga nah, karena interface serial jadi nanti di ke USB nya kita butuh converter USB to serial ya, ini Nah, kenapa kita gunakan yang ini? ya Ini karena soketnya sudah tersedia, ya, untuk SP01. Ini tinggal masukin. Jadi, nanti uh, USB terusnya kita masukkan ke USB. Nah, ya terdetek sebagai kompor. Uh, nah, seperti itu. Jadi, nanti koneksinya dari komputer ke USB serial, serial ke WiFi yang ini wifi ke wifi, wifi ke serial ke cnc controller, nah seperti itu. Jadi koneksinya poin to point ya. Ini langsung ke sini. Jadi nggak perlu akses point di luar berdua ini. Jadi ini nggak perlu ke akses point dulu, baru masuk sini. Tapi ini langsung poin to point Nah seperti itu. Nah pertanyaannya, mungkin kenapa wifi ini nggak langsung ke laptop ya? Kan di laptop sudah ada pasang. Ya. Jadi ini misalnya ini nggak perlu laptop ke sini kenapa enggak seperti itu nah, jawabannya karena karena aplikasinya bukan karena wifi nya jadi aplikasi CNC itu seperti universal geocot sender dan candle misalnya itu kan uh, hanya bisa connect ke CNC controller menggunakan COM port belum ada pilihan menyebutkan alamat IP jadi kalau karena menggunakan COM ya terpaksa kita gunakan ini com to serial ini baru ke wi-fi Nah seperti itu. Oke mungkin bisa saya gambarkan seperti ini ya. Nah ini sudah saya buat diagramnya. Jadi di sini laptop, di sini CNC controller. Kita pasang 2 ESP01 yang berhadapan. Ini nanti point to point. SP yang kiri ini yang ke arah laptop kita pasang di USB to serial Sedangkan SP yang kanan ke Sensi shield itu langsung ya Tinggal cabling aja karena masing-masing sudah ada interface-nya Jadi mungkin ini seperti ini Ini di sini Ini di sini Ini di sini Dan ini di sini Nah seperti itu Nah, terus bagaimana cara koneksinya, kan kalau kita pasang langsung ini nggak akan bisa langsung otomatis connect ya, ini harus kita program dulu. Jadi uh, untungnya ESP01 ini adalah uh, kategorinya programmable SOC ya, SOC itu sistem on chip, jadi SOC yang bisa diprogram. Nah disini sini karena dia menggunakan chip ini nih yang ini nih uh, SP8266 itu bisa diprogram dan programnya nanti disimpan di flash ini flash memory yang sebelah kiri ini. ini kapasitasnya antara 512 sampai 1 miga. Nah, nanti nanti akan kita program sesuai dengan kebutuhan yang di diagram ini. Nah, sebenarnya uh, firmware yang tertanam di sini sudah ada tapi enggak enggak sesuai dengan kebutuhan sehingga akan saya program ulang sesuai dengan diagram yang saya buat ini jadi uh, program yang akan saya buat seperti ini ya nah ini ini fisik ESP 01 nya yang di dalam ini mungkin uh, diagram logiknya ya nanti akan kita buat programnya uh, mengacu ke diagramnya jadi di masing-masing ESP nanti akan saya buat akses point ini masing-masing akses point dan di masing-masing ESP juga akan saya buat station ya apa beda akses point sama station ya akses point itu mungkin yang memancarkan SSID itu ya kita kalau uh, ke hotspot kan suka menerima SSID Nah itu dipancarkan dengan access point. Nah, station ini adalah yang mengakses access point. Misalnya bisa HP, bisa komputer. Nah, itu namanya station. Nah, jadi nanti masing-masing ESP ini akan saya buat uh, secara programming ya, dibuat access point dan station. Sama sini juga access point station. Nah, kemudian akan saya bangun koneksi bersilang. Jadi yang station sebelah kiri akan connect ke access point sebelah kanan, station sebelah kanan akan connect ke Akses point sebelah kiri nah, koneksinya nanti menggunakan TCP/IP. Ya. Jadi, kalau koneksi TCP/IP nanti akan saya bangun TCP server di sini, dan akan saya buat TCP client di sini, kemudian connect sama ya silang. Nah, kenapa dibuat silang begini? Nah, sebenarnya kan satu arah pun itu, sebenarnya bisa mengirimkan data dua arah ya, ini yang satu kali station connect access point ini koneksi yang terbentuk bisa dibikin dua arah tapi kelemahannya kalau misalnya yang ini putus dan yang kanan ingin mengirim data ke yang kiri itu tetap harus menunggu si station ini membangun koneksi ke AP yang ada di kanan nah, sehingga alternatifnya supaya meningkatkan reliability itu saya buat koneksi silang ini. Jadi masing-masing punya koneksi yang bisa dikendalikan masing-masing. Nah seperti itu programmingnya ya. Oke selanjutnya kita mungkin langsung masuk ke cara memprogramnya. Oke langsung saja kita buka Arduino software ya untuk melihat programnya. Nah di disini programnya atau disini sebut sketch sudah saya buat. Nah seperti ini kira-kira. Tidak tidak terlalu panjang ya, cukup simpel nah sketch atau program ini saya share barangkali teman-teman ada yang berminat tinggal request saja program ini murni bikinan saya jadi nggak akan ditemukan di tempat lainnya jadi kalau berminat silahkan request nanti akan saya kirim via email nah, mungkin saya akan cerita sedikit tentang program ini Ada nah, sini sebenarnya eh, yang diprogram adalah konfigurasi networknya ini seperti ini. Ini ada node satu, ada node 2 Jadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa konfigurasinya bersilang. Jadi eh, di sini ada IP address di bawah juga ada IP address yang saling bersilang ya. Nanti mungkin kalau teman-teman yang eh, mendapatkan filenya bisa langsung mempelajari sendiri ya dan di bagian setupnya juga hanya sekedar mengaktifkan beberapa modul yang ada di ESP8266 ini mungkin ESP8266 ini populer jadi mungkin contoh programnya bisa banyak ditemukan di internet nah, mungkin di bagian loopnya ini saya up bisa dua yaitu TCP server handler dan TCP client handler ya masing-masing ini berdiri secara eh bekerja secara independen jadi yang TCP client ini connect ke server sebelahnya dan server ini menunggu koneksi dari client yang sebelahnya nah seperti itu mungkin saya nggak akan banyak cerita mungkin langsung aja ke langsung ke proses uploadnya. nya jadi untuk upload program ini ke modul esp01 itu syaratnya ada dua yang pertama di softwarenya, yang kedua di hardware nya nah, di software -nya sendiri itu kita butuh menginstall library esp8266 nah ini seperti ini kan kalau biasanya Begitu diklik pilihan ini munculnya, board Arduino semuanya. Nah, kalau kita ingin mengupload program ke SP8266, itu butuh. Nah, yang ini nih. Nah, ini kalau yang di software Arduino kan, ini nggak muncul ya. Ini harus di -install. jadi mungkin saya kan nggak akan cerita cara di sini ya. teman-teman nah, bisa cari di internet banyak petunjuknya sederhana, bagaimana cara... Men Set up library ESP 8266 di Arduino software Nah itu syarat di softwarenya ya Di softwarenya harus terinstall uh, Library ESP 8266 Nah kemudian di hardwarenya Itu untuk supaya bisa Supaya bisa modul ESP01 ini Kita Upload program, itu syaratnya yang IO 0 harus disambungkan ke ground IO 0 yang ini ya, yang kanan nomor dua dari atas Nah itu, itu harus dihubungkan ke ground Hanya waktu memprogram, nanti kalau setelah program selesai harus segera dilepas lagi ini hanya untuk mode programming saja, jadi IO0-nya harus groundkan nah, Mungkin kalau di sini mungkin yang saya groundkan ini ya, ini kan nanti dipasang di sini. Kita memprogramnya pakai ini juga. Nah, nah yang akan saya groundkan ini, ya. nah, ini, saya pasang kabelnya di di serialnya, karena nanti kan eh, kita akan programming dua kali, jadi supaya nggak nyolder dua kali di dua modul ini jadi saya solder di sini biar bisa dipakai dua kali nah itu syaratnya jadi tadi syarat di softwarenya harus terinsert library SP8266 di hardwarenya eh, modul eh, apa pin IO0 harus terhubung ke ground. Nah, seperti itu. Ini dipakai waktu programming aja ya. Jadi kalau nanti program sudah lepas dan mau dipakai, ini harus dilepas. Oke, sekarang kita akan upload. Ini sudah dikonekan IO0-nya ke ground. Kita pasang, masukin ke soket. Masukkan ke USB Oke di Arduino software -nya. Nah ini boardnya kita pilih ya ESP8266 Board Ini kan banyak pilihannya Pilih yang generic aja yang paling atas nih Generic ESP8266 Modul hmm. Oke, kita cek lagi sudah ya. komnya sudah betul. Jadi itu masuknya COM 14 kalau di saya mungkin di teman-teman bisa berbeda. Oke, kalau sudah kita tekan tombol upload ya. Nah, kita tunggu statusnya. Nih, di bawah. Masih compiling. Ini walaupun programnya sedikit, tapi karena library-nya cukup besar, jadi compilingnya cukup lama juga. Jadi yang masuk ke uh, masuk ke modul sp nya itu bukan hanya yang diketik di layar ini, tapi uh, library si ESP8266WV ini juga ikut. Nah, kita tunggu saja. Oke, okay, proses uploading ini lednya nya kelap-kelip dan statusnya bisa dilihat di kiri bawah. Prosentase dari uh, byte yang di-upload. Kita selanjutnya upload ke yang satu lagi. kita Bismut. kita kita pasang dan di programnya ada satu yang dirubah ya, ini yang ini, ini kan node 1, diganti menjadi node 2. Kenapa diganti seperti itu? Karena konfigurasinya supaya dia ngambil yang node 2, yang di bawah ini. Karena konfigurasinya kan bersilang. Oke, okay, sama, kita pencet upload. Oke, okay, sudah selesai ya. Sekarang akan kita tes dulu. Oke, okay, sekarang kita tes fungsi dulu ya. Ini sudah saya hubungkan ke CNC shield, butuh 4 kabel. Ya. Jadi, koneksinya standar yang seperti ini di SP01. Ini di CNC shield. 3,3 volt ke 3,3 volt, ground ke ground, tx ke rx, ini tx ke rx eh jangan lupa ya yang di CNC Shield pakai yang 3,3 volt bukan yang 5 volt karena di SP01 butuhnya 3,3 volt nah seperti itu oke, nanti mungkin power supply nya saya gunakan USB ya ini ada charger bisa 12 volt masuk ke yang Jack DC atau 5 volt masuk ke USB Saya dulu. masuk ke komputer Oke selanjutnya kita buka uh, universal di sender ya. Oke okay, dia di COM 14 ya. Nah, kita coba open. Nah oke. Okay. Ini ada respon dari gerbel ya. Ini menyatakan bahwa koneksi wi fi nya sukses ya. Nah selanjutnya mungkin kita tes di mesin CNC untuk merunning job. Kita lihat apakah uh, dia stabil dalam mengirimkan uh, file perintah job ya. Oke langsung aja ya modul Wi-Fi nya kita coba di mesin CNC yang ini. Jadi di CNC controlernya sudah ditambahkan modul Wi-Fi. Nah, yang ini ya. Nah kemudian di komputernya juga sudah dipasang modul Wi-Fi di USB-nya. Jadi bukan menggunakan Wi-Fi yang komputer ya. Nah ini di sini. Oh ya ini mungkin ada tambahan LED ya. Ini di programnya kan ada tuh jadi jika berhasil connect di level TCV-nya, itu maka akan menghidupkan LED. LED-nya disambung di IO nomor 2 ya. Jadi sebelahan persis sama ground. Jadi anodanya, anoda dari dioda ini atau kutu positifnya itu ke IO nomor 2 kemudian negatifnya ke ground. ya komputer ini mungkin uh, saya letakkan di dekat CNC ya jadi kalau di koneksi wifi ini kita nggak perlu lagi ngukur berdasarkan jarak seperti pada bluetooth ya nah, karena sinyal wifi cukup kuat sehingga kalau kita geser-geser di sekitaran sini ya nggak akan banyak berpengaruh ya kita hanya akan mencoba apakah dia stabil untuk mengirimkan uh, file gecko dalam jangka waktu tertentu ya Nah, nanti mungkin akan saya coba eksekusi uh, pola yang cukup sederhana, tapi uh, g nya saya sengaja saya buat agak lama itu uh, dengan mengatur kecepatan dan kerapatan jalurnya nah, minimal nanti 10 menit akan kita tes apakah uh, pengiriman g nya itu stabil. Oke langsung kita jalankan aja ya g nya Oke okay, kita open connection Ya, hasilnya cukup rapi ya. Jadi kesimpulannya ini uh, gicode nya sudah berhasil dieksekusi dengan sempurna ya, sampai terakhir uh, koneksi wifi nya stabil. Jadi kesimpulannya memang koneksi wifi ini bisa kita pakai ya buat uh, koneksi wireless antara komputer dan uh, sensi controller, terutama yang berbasis Arduino ya menggunakan ESP-01 yang dimana chipnya adalah ESP-8266 oke mungkin gitu aja teman-teman semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh